Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang awak Tasikmalaya, Bah Kabanyu, Ambo CK Firgouansa, penjabat wali kota Tasikmalaya atas nama pemerintah dan warga kota Tasikmalaya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pemilihan ketua dan wakil ketua Ikatan Keluarga Minang Tasikmalaya masa bakti 2022-2027. Semoga udah serial. Sebagai ketua dan Uda Fitri Chandra, sebagai wakil ketua terpilih, tetap istiqomah. Dalam menjalankan amanah yang diberikan, kami berharap IKM lebih maju dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tidak lupa kami haturkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus sebelumnya dan atas kontribusi tenaga pikiran dan pengorbanan yang telah dicurahkan untuk organisasi hingga sampai di titik ini. Makan gulai randang di Simpang Raya. Lama dimakan, jo udang tempura. Ikatan keluarga Minang, tambu jaya ya. Kurang awak siko, tambu sejahtera Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.